Kita ketahui bahwa rapat ini rapat senat masih dilaksanakan dalam bentuk daring karena kita semua masih di dalam masa masa pandemi covid 19 ini yang belum berakhir. Karena itu kami mohon pengertian dari seluruh para wisudawan, wisudawati beserta orang tua keluarga. Untuk bisa kita melaksanakan acara ini dengan penuh hikmat Saya minta saudara-saudara mengikuti acara ini Mulai dari awal hingga akhirnya Sesuai dengan adat yang berlaku Tak tertibnya Sehingga acara ini berlangsung hikmat Karena ini untuk kepentingan saudara-saudara sekalian dan dengan mohon pimpinan dan jertan Tuhan Yang Maha Baik Saya mau Ketua Senat Universitas Jendroasi Membuka Rapat Terbuka Senat Dalam rangka Wisuda lulusan Program diploma Program sarjana Program magister Dan program doktor Universitas Jendroasi Saya nyatakan Dibuka Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan mengheningkan cipta Hadirin disilahkan berdiri Cipta cita dipimpin oleh ketua senat Hadirin saya hormati marilah kita tunduk kepala kita mengenangkan cita mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita secara khusus pahlawan di bidang pendidikan dan terutama di Universitas Sentosa, kita berdoa, kiranya Tuhan menerima mereka semua di sisi Tuhan. Doa kita diberi kekuatan untuk melanjutkan pertualangan ini. Menginginkan nah, cipta mulai. Hadirin, disilahkan duduk. dia Pembacaan keputusan rektor Universitas Cenderawasih tentang lulusan program doktor, program sarjana, program magister dan program diploma oleh panitia serta penyerahan ijazah secara simbolis kepada direktur program pasta sarjana dan para dekan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih, keputusan Rektor Universitas Cendrawasih nomor 4. 77 garis miring UN 20 garis miring PP garis miring 2021 tentang wisuda lulusan program doktor program magister program sarjana dan program diploma periode 1 tahun akademik 2020 2021. Rektor Universitas Candrawathi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Candrawathi tentang wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma. Periode 1 Tahun Akademik 2020-2021. ke mereka yang nomor alumni, nama, nomor induk mahasiswa, nomor seri ijazah, dan nomor seri akta mengajar, sebagaimana tersantum, dalam lampiran keputusan ini dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan pada program doktor program magister, program sarjana dan program diploma Universitas Cendrawasih kedua mereka yang dimaksud pada diktum pesatu keputusan ini secara resmi dilantik sebagai lulusan Universitas Cendrawasih serta diberi hak menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan ketiga penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional berlaku mulai tanggal penetapan keputusan ini sedangkan bentuk penulisan dan cara penyebutannya sebagaimana dicantumkan di dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Cendrawas keempat Pelanggaran ketentuan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional lulusan perguruan tinggi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Maret 2021. Rektor Universitas Cendrawasi, Dr. Insinyur Apollo Savanto, SDMT. mip 1975 04 24 2001 Tembusan 1, para pembantu Rektor Universitas Cendrawasi, 2, dan seterusnya. Lampiran keputusan Rektor Universitas Jendrawasi Nomor 477 Garis miring UN 20 Garis miring PP Garis miring 2021 tanggal 25 Maret 2021 Tentang wisuda lulusan program dokter Program magister Program sarjana Dan program diploma Periode 1-1 Tahun Akademik 2020-2021 B Di Subawan Ginjang 1 S1 1. Jurukan Pendidikan Bahasa dan Seni A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Yang berhak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan S.E.D. 89. 89. Oka Triamawati, sembilan puluh, Irat Nurar Putra Wibowo, sembilan puluh satu, Hajar Julpiana, 95 Dienyike Tania Janet Sroyo 96 Nafianti Elizabeth Angkor 97 Agustina Arfayan 98 Lily Josefina Sabono 99 Adonima Saudara Romanasen, 100 alian Konstantin Kaviar, 101 Melinda Sesa, 102 Octavianus Saplesa, 103 Kurnia Aisa, 104 Angekendo Nurjati Palen 105. Angkolina Cairoa 106 Mada Natalia Wola. 107 Olivia Jihmal. 108 Frederica Giaid. 109 Reni T. 110 Yoe Dalinga. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Maret 2021, Rektor Universitas Cendrawasi, Dr. Insinyur Apollo Savanto, STMT, nip 1975 12 Pembacaan selesai. pelantikan lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma oleh rektor. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021, saya rektor Universitas Centrawasi Jayapura, beserta Ketua Senat, Universitas Cendrawasi dan seluruh anggota Senat melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan program Doktor, program magister program sarjana dan program diploma Universitas Cendrawasi mulai hari ini dengan resmi saudara-saudari diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional Sesuai dengan bidang pendidikan yang telah ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati saudara sekalian Hini Universitas Cendrawasi hadirin dimohon berdiri